Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membuat tutorial ya, cara uh, membuat detail konstruksi kos-kosan dua lantai ya. Dan siapa tahu ibu-ibu atau bapak-bapak mau buat kos, kita sangat cocok menonton video tutorial ini. Tentunya membuat uh, rumah kos-kosan secara tuntas ya. Secara tuntas di sini yang dimaksud adalah membuat detail konstruksinya sama pondasinya teman-teman. Karena saya ada beberapa secara umum ya kuliah di internet itu membuat rumah itu belum secara tuntas ya. Dan channel PewJ Creator membuat tutorial konstruksi rumah itu secara tuntas. Dan ini akan saya tayangkan tutorial khusus untuk pembuatan kos-kosan ya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Jangan lupa ya ubah stylenya ya. Ya, ini saya mikro. dan saya akan memasukkan di sini beberapa ukuran ya uh, dan ini sangat direkomendasikan untuk pemula ya dan sesuai dengan standar ya oke okay, saya akan stand L ya di sini ya saya akan masukin nilai ya, 5 meter saya menggunakan satuan milimeter teman-teman di sini saya taruh 6 meter. Oke, okay. di sini ya kita buka aja ya. Dan ini saya buat terasnya di sini satu meter setengah aja ya. Ya Dan di sini ada kamar mandinya ya. Sepertinya masih kurang luas kita tambahin satu meter lagi. Oke. Okay. Saya taruh komentar mandi di sini. Hmm, sekitar satu koma lima meter ya. Di sini saya taruh 2 meter. Ingat ya, perintah T ya. Perintah T untuk menunjukkan garis putus-putus ini. Type measure tool namanya. Oke, tekan go. Tekan R ya, kalau untuk mengeluarkan sekitar tangga ya. Lalu saya Sini, saya akan buat micro dan komponen. Ya. ya, tekan satu meter terus ke, ke titik dua koma, terus scroll 150. Ya, tebalannya lah, tebalan dindingnya. Saya double klik micro dan komponen. Ya, <tuh> oke. Okay. Dan ini, saya juga copy. Ya, kita copy untuk pembuatan kolomnya kolom praktisnya ya saya taruh 1, 150 oke saya tekan S ya untuk mengurutkan pindah skala ya terus saya klik kanan magic unit oke ya dan ini saya kontrol move lagi saya copy saya gedein ya ini saya gedehin kolomnya saya taruh nilainya 200 aja oke saya skalain ya oke saya skalain saya rotasi tekan key ya pada keyboard untuk perintah rotasi ya ini tekan M ini khusus untuk pemula saya akan jelaskan turku yang digunakan. Oke okay. okay, saya make unit lagi oke okay. dan ini saya taruh di sini teman-teman tekan M untuk perintah pindah ya untuk memperlakukan objek tersebut Anda harus menyeleksi dulu maka baru bisa diperintahkan objek tersebut oke okay. dan ini yang praktis dan nah, ini saya copy teman-teman saya copy saya pasti di sini nah saya double-klik untuk kita buat garis miring ya escape blader group oke saya tekan n nah, kita letakkan pada titik asnya oke saya kontrol C saya warnai transparan dulu ya di area sini ya kenapa saya warnai transparan agar memudahkan kita melihat objek komponen tersebut, oke, okay. skip weather group, dan saya transparan lagi, oke. Okay. Kita kontrol V yang udah kita kontrol C, ya. Letakkan di sini, oke okay. ya. Yeah. Kita ketik garis miring hingga enter, oke. Okay ya ini harus mesti jaraknya itu paling panjang tuh 3 meter coba kita cek jaraknya dua 2 meter jadi kita ulangi lagi sekali lagi ya dari sendiri gua oke okay. 3 meter ya pas 3 meter ya oke okay. kita delete dan ini kita pasangkan volume di sini juga ctrl -V. ingat ya kita akan membuat kos-kosan post detail kos-kosan post dua lantai Oh gini aja lah tiga lantai lah jadi dua lantai tiga lantai aja Oke okay. kita cari asnya ya oke ini kita panjangkan ya Nah ini kita panjangkan kayak gini ya ingat teman-teman cara ini adalah cara kreatif dan detail teman-teman jadi sangat direkomendasikan untuk anda yang masih kuliah atau masih uh, sekolah di lulusan SMK ya anda bisa perkenalkan teknik ini kepada teman-teman Anda Anda tanyakan kepada mereka tanggapan pada teman-teman Anda Pada ini ada pondasinya teman-teman ya, Atau Anda tanyain pendapat pada guru-guru Anda tuh. Yang secara umum diajarkan itu Di lulusan SMK itu hanya buat rumah aja itu Tapi tidak beserta Ya mungkin beda-beda juga ya ada juga yang mengajarkan langsung ada fondasinya seperti itu oke dan apabila Anda seorang guru sangat direkomendasikan ya murid ibu guru murid Anda untuk mengajarkan teknik ini kepada perusahaan SMK khususnya di bidang gambar bangunan ya hmm, ya itu ini kita harus taruh di ada titik tengah ya oke di titik tengahnya di sini oke ingat ini sangat-sangat mudah teman-teman ya ya tanpa plugin ya tanpa plugin ini saya Oke, okay. kita buat titik tengah gris piring untuk mengetahui titik tengahnya skip hmm. bila anda seorang mahasiswa atau siswa-siswa di ssfk uh, channel ini udah meluncurkan sebuah buku ya yang berjudul pemulaan eksprofesional sangat dianjurkan untuk pemula ya dalam dalam bekerja ya di dunia dalam belajar di dunia pendidikan maupun di dunia kerja oke ini isi, kamar mandinya video ini tanpa tanpa potongan ya semirim seminimal mungkin natural tanpa ada banyak editan ya oke seperti itu nah ini juga saya copy saya copy ctrl move Oke saya lihat sini karena double kolomnya eh, saya rasa ini enggak perlu ya enggak perlu kita lihat ini juga enggak perlu enggak perlu, gak perlu. Ya, ini saya kon saya copy, ya, saya copy, lalu saya move, saya copy lagi. Saya ulang, ya, kita shift area lantainya karena bagian ini aja yang kita perlukan. Oke, okay, move oke, okay. x, 5 enter, oke. Okay jadi di luar ruangan lejana-lejana Oke okay. kita copy area tangganya saya taruh di mana ya masih di tengah aja ya saya taruh di tengah ini saya bunuhin sejarah tangganya ya 3 meter aja ya Oke, bisa copy, select dari kiri atas ke kanan bawah. Itu teman-teman. Dan di sini tempat kita taruh tangga ya. Saya lagi fillet teman. Oke. Oke. Okay. Okay kalau ada yang menanyakan kenapa ada dada instalasi instalasi listriknya instalasi pipanya itu karena ini tutorial buat rumah bukan tutorial instalasi ya khusus penguatan rumah oke okay. nah, ini cara merotasi ini tekan G ya terus te klik beli, klik titik tengahnya tekan kontrol lalu kita putar oke okay, seperti itu dan apalagi lagi ya kita buat tangganya aja langsung di sini, teman-teman. Enggak. -teman. Ini kan tiga lantai ya. Kita buat tangga langsung di 3 lantai. Ini saya taruh 100, oke. Okay. Ini 200, oke. Okay. Dan ini kita buat tangganya 200 ya anak tangganya ya nah, kita cek internet dulu eh, tangga ya anak tangga detail anak tangga jadi ukuran tangga itu ini 20 cm ya tingginya 15 cm 30 oke okay. Jadi di sini saya taruh 30 puluh. Saya menggunakan satuan milimeter ya. Oke ini anak tangga ya buat anak tangga. Nah, ini kita naikin 20 puluh. Oke, tiga kali megroh. Oke, lalu bisa kalau di sini X. 9, enter nah, Coba kita cek kita turun terus ke bawah itu berapa jaraknya ini Oke 13, kita kasih tambah lagi ya tangganya sampai 1 meter ya oke coba saya cek lagi jaraknya jadi ya, sini di sini oke satu meter cukup jadi gini cara buat anak membuat anak tangga teman-teman, oke? Seperti ini. Ini paling mudah ya, tampak lagi. Ini saya panjangkan, di sejajarkan pada titik bawah. Nah ini saya, ini saya S, terus sejajarkan di sini pada titik ini, oke? Nah. Oke, selesai kan? Saya make unik, ya mic component mic unik kita export aja dulu ya kita micro oke okay. oke okay. hal yang kita tidak lupa itu karena ini belum di mic component ya maka kita dari dulu kita lupa meng kita kasih kandungan mic component sini saya delete oke okay. bisa mic component oke okay. ya kontrol klik-klik 14 entah oke okay. terlebih okay. nah, nah oke okay. kayak gitu dan ini kita kontrol kita kontrol select ya kontrol dengan kontrol lalu kontrol move oke okay. lalu kita ya ini lalu kita kita kan di sini kita rotasi dan tekan key ya tekan key, ya rotasi puter ya oke okay, seperti itu lalu kita tekan, tekan M ya ini teknik termudah dan membuat tangga teman-teman Oke okay. lalu kita uh, kita edit salah satu komponen ini ya Oke okay, kita klik pada area sini tekan M klik pada ujung sini oke okay. lalu kita buat eh uh, file handnya ya handrail handrail oke okay. ya, segitu aja satu meter aja ya satu meter ya setelah turun lagi sini oke okay. kita select topology okay. oke okay, oke sudah jadi tombol sini nah udah jadi teman-teman cukup mudah kan nah. dan yang perlu kita tadi lupa ya kita harus satukan ini dulu ya oke okay, kita saya dulu ya, ya oke okay kita Escape dari grup kita satukan dulu ini nah, tangga ini kita satukan Oh ya yeah. ini jangan lupa kita mic unik ya ini e lalu kita tekan pada saya sini klik ya nah, terus scan oke okay. okay. kayak gitu cukup gampang nggak ya. lalu kita otor hmm, cell ya otor cell itu menyatukan itu garis-garis putus hidup sini teman, -teman. Oke, okay. okay, set set set ke select, pilih auto sell ya. Seperti itu, ini juga kita buat. Ada kita baru, kita buat handle-nya teman-teman <tuh> ya. Sorry ya, tadi agak kepotong. Oke, okay. ini agar tegak, itu warna biru ya, biru garisnya ya dan ini kita copy garis ini kita lakukan di sini control set oke okay. ya seperti itu cukup cukup udah kan teman-teman oke okay. mm -mm -mm. oke okay, ini saya copy tekan m klik pada titik ini control oke sampai di sini oke okay oke okay, gitu cepat kan buat tangganya oke okay. ya, jadi kita klik tiga kali kita follow me. tapi sebelum kita follow me hmm, saya copy ini dulu ya set selang satu tangga ya ik empat enter oke okay, seperti itu oke okay, sekarang kita Follow me, kan kontrol ya. Oke, okay. follow me, oke, okay. ya udah. Ini kita follow me, oke, okay. reverse faces, kita tinggikan lagi kan p, oke okay, segitu aja dulu. kita select kita naikkan oke okay, segitu kita delete baraya di sini oke okay. ini kita copy tekan M klik titik ini klik enter oke okay. ya segitu ya udah jadi teman-teman ini kita lihat aja di sini double click Oke, okay, karena itu terseleksi ndak apa, apa Ya, seperti itu ya. Dan kita akan skip ya. Okay, ini udah jadi tengahnya Tinggal kita copy pasti aja ntar. Oke. Okay. Oke okay, kita, yang satunya belum kita terpasang ya. Ini kita copy aja, kita select. Oke. Okay. Control move. Oke, okay. oke, okay. kan? Kayaknya ya, kita letakkan di sini. Oke, okay, jadi deh. Oh, ternyata tidak lurus. nih teman, -teman. oke, okay. kita copy lagi. Oke, okay. kontrol C, control v kita mirror ya, ya kayak gitu ya. direction oke okay, seperti itu jadi kan skip. Oke, teman teman semuanya, untuk teknik ya yang ditunjukkan pada tutorial ini telah resmi dibuatkan bukunya. Dan buku tersebut Anda bisa mendapatkannya di Google Play Store. Dan dari Google Play Store tersebut Anda bisa menginstal Google Playbook. Dan apabila sudah terinstal, Anda bisa searching di Google Playbook ketik pemula next profesional. Maka akan muncul buku yang dimaksud. Dan Tentunya ya, buku ini telah direkomendasikan oleh tim Google untuk Anda pelajari di dunia pendidikan dan dunia kerja. Dan, merenduahan dengan telah diterbitkan buku ini membawa manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah grow, bila sudah jadi tanggal seperti ini, kita double klik lagi, ya. Dan kita akan buat tebalan ya tebalan dari lantainya di sini saya taruh lantai tebalnya 150 aja ya lantainya ini, Oke. ini saya buat saya disini ya saya buat garis di sini warna biru ya ini juga kita L ya lalu kita uh, ekstro sejajarkan dari sini oke okay. okay. okay. nah, ini, ini kita extrude oke okay, oke nah ini ke atas lantainya teman-teman ini extrude oke seperti itu nah lalu ini kita skip ya ini kita p kenaikan ke atas oke okay. Okay. Ya, di sini posisinya tegak, ya. Tanda garisnya tegak warna biru, oke okay, seperti itu. Dan ini kan satu, ini satu lantai, ini tiga lantai, oke. Okay. Nah, dan ini kita edit beberapa, nah, kita buat garis di sini, oke. Okay. Sebelum kita membuat angka. Okay ini ini kita sebelum kita buat detail konstruksi rumah kita buat tangganya dulu karena alangkah baiknya tangga itu dibuat agar kita tidak kesulitan ya dalam membuatnya oke. ini saya tekan L oke saya extrude oke ya seperti itu dan ini juga saya extrude ya saya selek like, kiri-kiri atas kanan membawa bawah terus micro delete oke okay, kayak gitu oke okay. nah setelah itu kita buat titik konstruksi rumahnya ini juga kita delete oke okay. Kita buat kecil konstruksi rumahnya, ya. dia ya, tangganya, ya. Dan kita akan membuat uh, dindingnya dulu, ya. Saya pindahin ke sini, kita buat dindingnya. Di sini, saya buat slow, ya, Tingginya 200 <tuh> dan skip. Saya lihat kolomnya, ya. Saya, saya samakan lebarnya ke awal ya. Ini saya push. Ya. Oke, begitu. Tapi terlalu lebar ya. Saya masukin nilainya sekitar sepuluh hmm, 10 aja sepuluh ya. 10. Ya. Ini 10. Oke. dan ini saya micro dan di atasnya itu ada dinding dong. Kita buat dinding terus ini di sini, saya taruh 1 meter koma titik dua ratus Oke, ini saya taruh di atasnya. Oke, okay. ikan udah naik, grup Ini kita angkat, oke. Okay kita sejajarkan dengan lantai tangga ini ya ya oke okay, seperti itu dan ini juga kita klik dua kali micro. oke okay. terus kita buat uh, balon di sini kita sejajarkan pada area tangganya <tuh> ya ini ya tangganya ya oke okay. kita berbel Lalu kita masukkan nilai sloof yang ukuran sloof yang kita inginkan berapa kira-kira misalnya ini saya taruh 200 saja ya 200 ya ini kita skala teman-teman skala ya. ini ya skala saya pada titik itu ya dan ini dindingnya kita turunkan skalanya pada tengah skalanya bisa jajarkan, tinggal kita uh, ini kita, karena ini oke okay, sekarang kita perlebar kiri ke kanan uh, slope nya teman kolomnya masuk di eh, kolomnya maksudnya ya 10 ini juga 10, oke okay seperti itu udah ya dan skip ini kita copy dinding ini kita naik ke atas ya <tuh> dan ini juga kita copy naik ke atas ya kita cek kalau oh, udah sejajar tangganya ya sejajar nah ini ini kita copy lagi di ini teman-teman ini copy tiga lantai kan kita buat ya Oke okay, seperti itu kita pendekkan pendekkan berapa ya? kita ya taruhlah tiga 30 cm aja lah. kita kontrol 30 300 oke okay. nah, terlalu tinggi oke okay. oke okay, kita buat kita buat di sini rembat, rembat log ya, 150 aja ya. Coba klik, coba nah seperti itu teman-teman cepat kan, sama dengan pondasinya teman-teman, nggak pakai lama. Oke, okay. ya di lantai. Sekarang kita buat pondasinya, kita skip dulu. Oke, okay. double klik. Nah, kita buat pondasinya, pondasi batu kalinya di stator arm meter. ya mau terserah teman-teman ya, mau ukurannya berapa? Boleh stator 50 Oke, okay. kita ulangi lagi, bukan enam meter. Maksudnya, enam ratus milimeter. Oke. Okay. Ini saya taruh 50. Di sini saya taruh 150. Oke. Okay. Ini saya buat play. Ini tiga kali ya, tiga kali klik ya group. Terus saya control move, select control move, selalu saya mirror. Oke. Okay. redirection direction. Bukan, bukan bend direction. Oke. Okay kalian pada titik ini ya lalu kita keduanya kita auto oke okay. ya lalu kita buat plat samping di sini teman-teman oke okay. apabila Anda ekspor ke SketchUp itu Anda perlu banyak nah Anda tidak perlu banyak-banyak edit teman-teman oke okay. oke okay. kita oh ya secara oke ya, saja ya oke okay. sampingnya ini batu kosong ya batu kosong plat samping ya 50 ini juga 50 puluh oke okay. itu lalu batu kosongnya di sini eh sampingnya tuh saya taruh ya terus lima aja dah sampingnya oke okay. itu oke okay. nggak ya, kejelas dirasa ini terlalu pendek atau nggak terlalu panjang ya tak skalakan aja sih ya, ini dirasa terlalu kecil ya terlalu 100 kita panjangkan lagi oke menjadi berapa meter tuh 700 oke ya oke teman-teman skip <tuh> kita pasangkan layar aja dulu jadi dinding ini, ini. Kita pasangkan layar agar kita kelihatan partialnya ya. Oke, okay. air, dinding. Oke, okay. ini tempo Oke, okay. saya taruh dinding di sini. Oke, okay. oke. Okay. Oke, okay, ya. Oke, okay, seperti itu. Skip over Oke, okay, seperti itu. Lalu kita buat detail kolomnya, teman-teman. Oke. Okay, double klik. Ini saya tarik ya, card, ya. Ini kita copy sini. Double -click tiga kali klik mikro kita copy oke okay. kita copy lagi kita tekan s saya jatakan yang ini ns ns oke okay. Okay. ya ini pondasi-pondasi telapaknya teman-teman klik tiga kali ini Oke kita okay, ya buat pondasi telapaknya okay. cukup-cukup mudah kan hmm. hanya berapa menit kok ini video ini tanpa editan ya tanpa maksudnya tanpa dipercepat ya Oke ini pondasi telapaknya Oke apabila dirasa terlalu panjang Dipendekin aja Lagi ya. Di 300 Oke Nah ini biasa aja tuh Lalu kita turunin Turunin bawah ke bawah terus Rata 100 Oke Nah ini diuruskan aja lagi Ya seranda ya, bebas. Nah, lalu kita ya buat jalur volume di sini teman-teman. Ya select lalu volume ya seperti itu tuntas kan. Nah, ini kita ini kita hide. Nah ini kita delete area sini uh, bagian yang belum sempurna ya, oke. Okay. Oke, okay, udah sempurna. Terus kita oke. Oke, oke, sepertinya terlalu lebar ya, tapi enggak apa-apa. Untuk mengetahui volumenya ya, volume fondasi ini saya udah siapkan rav ya. Anda cukup klik ini, Anda maka pemesiannya, konkretnya udah udah biayanya berapa ini ini tapi RAB nya tuh ada sama saya teman-teman ya syaratnya ada pembelian deh dari Google dari buku pemula next profesional ya ini volumenya jadi kalau anda ingin mengetahui biaya dari pondasi ini ada kelihatan ini volume volume semen atau pasir yang anda butuhkan ya hanya menggunakan teknik DJ kayak gitu dan oke okay saya rasa udah selesai ya dan kita lihat cek ini kos-kosannya teman-teman dan tinggal saya <coughs> cek dulu ini apa udah make komponen nah, kita my komponen dulu ini ya, area sini my komponen oke okay. ini juga di my komponen oke okay, ini juga my komponen oke okay. ya Halo, kita buat atap di sini. Ya, atap oke. Okay. Soalnya, kita kita ini lalu kita buat alur di sini, ya. Hmm, ini lah e, sebelumnya kita escape dulu, kita explore dulu dari sini. Oke, okay. explode ya ini kita geser oke okay. ada yang lupa kita pasangkan ini ini belum kita edit ya ini kolom praktis praktisnya kita sejajarkanlah sama, sama ini ya oke okay. oke okay. jadi tinggal kita edit ini ya area depannya, area tertentu ya kita seleksi area sini nah, bagian yang kita ingin edit itu ya ini area terasnya, area dinding ya misalnya area dinding yang kita pilih ini kontrol ya, tekan kontrol ya area dinding yang kita pilih ini yang mau kita edit kita cukup uh, edit salah satunya teman-teman nggak perlu edit satu persatu satu ya ketika klik kanan, klik unique ya lalu kita copy dari sini kita mau eh, depannya mau desain apa ini untuk untuk posnya supaya lebih menarik gitu ya saya buat di sini eh, tinggi tingginya satu meter ya tinggi eh, di ya oke okay. oke okay. satu meter oke okay. segitu kita buat aksen di sini meter, oke okay. supaya enggak terlalu polos ya ya oke okay. Anda perkenalkan teknik ini kepada teman-teman Anda dan tanyakan kepada mereka tentang teknik ini mudah apa enggak ya ini saya buat supaya lebih menarik lah. ya di sini saya buat blog ya uh, kita buat blog hmm, Oke okay. kita buat di disini okay, titik tengah ini titik tengah ini kita buat blog ya kita buat kerebalan di sini oke okay. kita buat gambar matahari di sini oke okay kita buat uh, supaya lebih menarik ya gambar matahari ya kita arts, ya seperti ini ya seperti itulah mm -mm. terus saya uh, art juga ya uh, kita di tengah di sini nah Ini saya lagi, ini main grup, main komponen ya. Main dan main komponen. Oke, okay. ini kita ganti set, oke. Okay. Tekan kontrol ya untuk rotasinya, ya. Oke, okay. buat. K, K, ya, right direction, oke, okay. tan M, oke, okay. K, rotasi, oke, okay. ya yeah, tinggal kita Edit game ini. Oke. Okay. Oke, okay, set itu. Oke, okay. kita buat lakukan di sini ya. Ya. Yeah itu buat garis kita tekan M di sini lalu kita turun ke bawah oke okay. ya seperti itu lukanya oh, keren kan skip kalau nah. kita ekspor di sini topik oke okay. topik oke okay. oke okay. okay. seperti itu ini dia let aja, aja ini dia let aja ini dia aja kek oke okay. okay, agar lebih menarik ya ini kita delete Oke gitu aja ya. Escape. Make group. Oke. Okay. Termasukin ke dalam. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Lalu, lock kita make group. Oke. Okay. Eh saya make group. Make group. Nah, seperti itu teman-teman. Masukin ke sini ya? Oke, okay. kita copy, kita copy dia. ngeli di kopi copy copy, hai dua t. Oke, bisa tuh. Oke. 12 meter Oke okay, saya cukup nah, ini kita tutup aja ya ya oke okay. lalu ya kita skip dulu Nah, ini cukup satu kita edit yang lain juga ikut berubah ya jadi ini Oke okay ini kita copy di sini kita kontrol ini kita copy b oke okay. eh nah, ini kan belum kita edit nih ini kita ada anu aja teman teman kita lihat aja di sini kita kontrol V, kontrol V, ya. tinggal kita letakkan di sini oke okay, apabila ini terasa terbalik ya Langkah cepatnya kita seperti ini: kita select, kita select semua. Oke, okay. seperti itu. agar kita bolak-balik uh, aksennya matahari ini lebih keren, ya. Kita tekan S. Oke, okay, sekarang kita kecil, teman-teman. Di titik S ini, oke. Okay. Lalu kita kan M, lalu kita bolak-balik lagi. Oke. Okay. Green direction oke okay. nah, kita tumpukan di tempat tadi oke okay. oke okay, seperti itu selesai oke skip lebih group gitu juga di area sini ini kan belum terpasang tuh nah sama seperti konologi seperti tadi double-click select semua ctrl-c ya ini double klik delete ya oke okay. jadi deh oke okay. menjadi kos kosan keren oke okay. kos kosan dengan aksen yang menarik oke okay. seperti itu teman teman apabila setelah itu kita ini belum di delete ya kita double klik oke okay, kita delete dulu dari sini oke seperti itu lalu sekarang kita akan membuat pintunya ya, pintunya. ya cara membuat pintunya cukup seperti tadi ya ini kan kita select tuh area dinding yang mau kita pasang ke pintu ya select itu dari sini juga kita select select Ini, ini, select, select, ini, select, ini, select, ini, kita select. ini, kita select, kita ini, ini, okay. kita ini, ini, ini, kita ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ya buat kita buat pintu tuh, ya. kita ulangi lagi pintu tinggi pintu tuh dua ratus meter aja ya terus saya taruh koma titik buat terus satu uh, meter aja oke okay. oke okay. okay, kita bolak balikan oke oke kita lihat ini apabila terlalu lebar dirasa terlebar ya dikurangi aja yes. 300 oke okay, seperti itu nah disini tempat kita pasangkan pintu teman-teman oke okay. kurang tinggi lagi tambahin 200 oke okay. nah, ini kita buat pintunya ini jendelanya ya oke okay. jendelanya kita skip kita cek dulu lokasi nah ini udah ada udah buat lubang dengan sendirinya teman-teman oke okay. tinggal kita jatuh tuh masing-masing dinding tuh udah ada lubangnya wow. nah, kita pasangkan pintunya ya oke okay. kita buat pintu saya taruh di sini 50. Di sini 130. Oke. Okay. Buat sisi ini uh, 10. disini 50. Oke. Okay. Oke. Okay. itu Ya, kita buat pintu sederhana aja ya, Dengan prinsipnya anda tahu ya caranya seperti ini ya. Saya lihat di sini, saya menggunakan option ya. Oke, okay. ya belum rata, oke, okay. oke ya. Okay. ya. Set, oke. Okay. Nah, lalu kita kurumi teman-teman. Ini kita kontrol C. Nah, ini untuk uh, jendelanya. Ini daun pintunya, oke. Okay. Select. Kita buat garis, oke. Okay. Daun pintunya sim jadi deh. Macro. Nah, lalu kita pulga sini ya lalu kita klik dari ke atas ke kanan bawah kita add ya kita turunin disajarkan ya, dengan ini ya disajarkan dengan ada dindingnya Oke seperti itu escape kode group lalu kita daun pintunya ya daun pintunya kita buat alur pologi dari pintunya oke okay. set oke okay. selesai kan micro micro oke okay, delete range ini nah kita pasangkan kita warna aja ya pintunya saya akan kejar waktu ini ya, mau cepat ya durasinya, durasi pembuatan masuk Oke, tinggal anda buat anunya ya, pegang pintunya. Anda bisa buat di juga, bisa. Ini kita kejar waktu ya agar cepat selesai. Naik dulu, ini jendelanya ya. Ya, ini ini Anda bisa warnai transparan di sini. 11 Oke okay. ini tinggal hai, hai, hai, ya oke okay. ya seperti itu itu kita anda warnai set set set set oke okay, set set set set okay, set ya nah, ini daun jendelanya udah selesai tinggal sennya oke okay, set sinclawium menjadi dapat kayak lama Oke okay, delete oke okay. kita viral ke depan ya. Set, ini kita warnai. Set, set, set, set. set. Oke, okay. skip. Ya kita letakkan di sini kita wajibin 10 oke okay, jadi kita cek hasilnya kita buat angin anginnya dulu ya di sini ya kita buat sederhananya aja lah supaya Oke okay, kita menjadi ya oke okay. oke okay, angin-angin disini masuk itu aja Nah, angin-anginnya lagi nih okay. Oke. Okay. Kita tutup Oke, okay. okay, jadi kita cek. Oke, okay. teman-teman semuanya. Nah, udah terpasang ya. Kita tinggal di sini kita pasangkan aja di sini kita Gua lakukan seperti tadi, ya. Terus, sih, skip yang kita delete, ya. Kau oke? Skip, nah, Kita buat lantainya, teman-teman. Lantai ya, oke. Cara buat lantai cukup-cukup. mudah, ini kita lihat aja ya. Ini baru kita buat ya. Ini kita coba tes layar di sini. Touch, ya ini ya, konstruksinya keren kan? Nah, ini kita buat, buat lantainya set ya. Kita menggunakan white motor ya, White mode, oke. Okay. My group, my komponen, oke. Okay. Okay. kita di sini, saya angkat sampai di sini. Okay. <tuh> saya copy juga, ya. Kita buat lantainya, teman-teman. Lantainya juga cepet ya, nggak pakai ribut. saya rasa aja. Ini saya kontrol move ya, ada ya, ya. Ini kita delete ya, set ya. Kalau kita buat ulang di sini, Garis yang uh, tutup ini kita buat ulang agar tertutup ya, oke, okay. mana lagi yang yang, yang kosong, seperti itu, yeah. ya, cepat yang teman-teman, ya yeah, oke, okay. nah, ini kita select ini selek, kontrol selek ya set set set set set set set set Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z kita Z Z Z Z Z di tandai ini ya, kita tandain ya supaya dapat lihat baru kita klik kita klik sel semua oke okay. lalu kita letakkan pada titik jadi garis yang kita tandai tuh oke okay, seperti ini oke okay. gampang nah. <tuh> buat rantainya Ya, kita hapus aja garis ini oke okay. tekan i ya untuk mengusulkan minta rise oke okay, ini terlebih kita copy ya kita copy aja di pasangkan sini kita buat ketebalan teman teman tepal ini kita kosongkan karena ada tangga di sini Oke okay, kita ke kita taruh ya 150 Oke okay. ini tekan p double click Ini double Ya garis sini tekan p double click Ya di sini set set Set set Oke okay. 150 Oke okay double click, double click, double click. Cek teman-teman. Escape. Okay. Escape udah dulu. Ini lantainya udah jadi teman-teman. Gak -teman. pakai lampa kan? Oke, okay, seperti itu. Oke, okay, ini ada yang turun ya. Iya, agak naik atas, gitu turunin. Seratus lima ya. puluh. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, nah, kita cek lagi. Oke, jadikan lantainya. Tinggal kita munculkan layar dinding tadi. Selesai, itu aja kok selesai. <guluh> Oke, tinggal kita buat atap ya. Saya akan membuat atapnya simpel aja dah Kalau untuk membuat detail genteng dan rangka atap ya, dengan cara mudah, Anda bisa kunjungi channel Gojek kreator ya. YouTube. Ini lengkap semua sama detailnya, Kak. Ya? PW. Ya ya. Oke. Okay. Eh nah, ini ya. Gitu, ya, teman-teman. Ini ada Ini ada beberapa cara kekuatan detail genteng okay. dan atap. Oke. Dan Oh 35 oke. Okay. Di sini saya buat ya guys aja. Oke, okay, saya buat udah panjang ke depan. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. 150. Oke. Okay. Tep, oke, oke, oke, terus, ya, ini rumahnya. Oke, okay, saya rasa tutorialnya cukup ya teman-teman ya, dan saya akan membuat lanjutan lebih detail lagi. Dan saya coba cek ini. Uh. Ya, seperti ini konstruksinya teman-teman Anda jadi mengubah jadi dua dimensi toket itu sudah detail teman-teman tanpa ada repot repot partialnya juga ada segala macamnya juga ada tuh Oke sekian tutorial dari saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh